What's up, school fans? Welcome back to Timeout. balik dan selamat datang di kelas timuat hari ini timuat geng ini pak dosen baru aja mendarat dari bali jadi mohon maaf <laughs> kalau kelasnya agak ke malaman really appreciate everybody though for tuning in dan juga supporting timuat hari ini absen dulu geng yang nonton malam ini ayo di comment section di bawah tapi hari ini pastinya kita harus membahas yang sedang viral nih guys yaitu si Games kamboja ini sangat mengkhawatirkan sekali kalau melihat orang-orang yang ada di sana dengan story story nya mereka um, ya apalagi hari ini juga basket 5 on five lapangannya, juga bikin gue nervous nih, tadi ada yang ngepost post yaitu salah satu wartawan Filipina dan itu bukan kayu guys, jadi gue agak ngeris kalau ada cedera, dan ya itu kita akan bahas di kelas hari ini, and of course Phoenix Suns, hari ini diselamatkan oleh Landry Shamet gila banget ya, ini pahlawan yang tidak disangka-sangka dia tiba-tiba di kuat berubah jadi Jesus Charlesworth, man, dan ya yeah, Phoenix Suns akhirnya berhasil menyamakan series tersebut, dua-dua dengan Denver Nuggets, lain itu of course kita harus membahas gaming James Harden very clutch today and of course kali ini Lakers membantai Golden State Warriors jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas hari ini tapi seperti biasa guys sebelum kita mulai biasakan dan juga budayakanlah untuk memberikan like dulu di video ini nah, makin banyak like seperti gua bilang semakin semangat gua untuk bikin video timoty gua selalu bela-belain deh kalau memang gua ada waktu pasti gua akan bikin so, once again thanks so much guys for watching kalau gitu kita akan mulai kelas hari ini dengan membahas tentang sea games Kamboja yang semakin hot Semakin lawak aja ini sepertinya uh, Lagi ramai banget sekarang ini di social media of course Tentang panitia, akomodasi dan juga kesiapan venue uh, Di pen Kamboja Sekarang ini sebagai tuan rumah em um, dari follow kaktifnya udah di post tentang locker room di Untuk tim sepak bola Indonesia yang memakai kursi plastik Waktu bukan kursi bakso ya Kalau kursi bakso makin seru lagi tuh Dan juga Uh, pembagian medali kemarin ini ada yang pakai lampu mobil. Astaga, itu enggak disiapin apa kalau pemberian medalinya akan malam ya enggak ada lampu emas sekali enggak ada budget kayaknya tuh ya. Eh uh, tapi ini memang standarnya nggak sesuai standar SEA Games sih menurut gue pelaksanaan SEA uh, Games kali ini atau is this the real home court advantage? maybe um, karena gue jujur kasian banget sih sama atlet-atlet yang udah berjuang latihan mungkin mereka bersiapkan ini setahun lebih, uh, tapi ternyata eventnya malah agak kurang profesional, uh, Main tim 3 x kita juga sudah komplain juga tentang lapangannya nggak uh, ada AC, nggak ada locker room uh, itu katanya kalau di dalam lapangan itu panasnya sekitar 45 derajat Celcius. Itu tidak ada sirkulasi udara katanya. Gua jadi nervous juga mau liputan di sana. Gua kan mau air, handuk Mungkin sama baju dua kali, kayaknya itu baju akan keringetan banget sih. Mungkin gua satu hari juga ngeliputnya dua game sih, maksimal kayaknya karena kemarin aja tari abis tanding itu, Kok gue denger denger kabarnya dia kena heat stroke. Uh, hopefully she's doing better, Donaus. Semoga aja sudah kembali lagi 100% persen kan? Kita tahu, kita butuh dia juga nantinya. Uh, untuk di five on five main tari jago sih mainnya, sih menurut gua, tapi... Uh, Eh, yeah, men, gue takut banget sih nantinya ke sana Bokap gue belum komplek sih. Bokap gue disana masih aman-aman aja. So far, uh, jangan sampai sih. Tapi gue pingsan pas lagi ngeliput sih. Enggak lucu tuh. Gue pingsan pas ngeliput ya, nah, kenyang. kemarin coach Tyler di ada DM gue mentally tough rock <tid> bilang karena kemarin gue lihat ya timnas dijemput pakai bus gue tahu itu busnya kayak elf gitu kayaknya busnya juga agak-agak nggak jelas ya uh, pintunya aja dibuka kemarin biar kena angin pemain-pemainnya uh, Lester nggak pakai baju Anthony Pinn nggak pake baju Coach Tyler juga nggak pake baju kemarin ini sih tapi uh, itu emang saking panasnya sepertinya di Kamboja sekarang ini um, gue harapin sih tapi ke depannya si Games mungkin bisa evaluasi dari kejadian ini uh, Kedepannya mungkin mereka harus lebih ketat sih tentang negara pelaksana, mereka harus lebih ketat tentang venue-venue, harus juga lebih ketat tentang akomodasi yang disiapkan karena itu bisa berpengaruh kepada performance-nya para atlet-atlet ini sih menurut gue sih dan besok gue rencananya ada plan untuk interview dengan Avan Seputra, kita tahu Avan kemarin baru aja balik dari Kamboja dibalik hari ini sih, dibalik hari ini uh, gue pengen tau aja sih sebenernya pengalamannya kemarin di Athlete Village itu gimana dan juga gimana tanding sana. bagaimana kondisinya lah, itu kan bisa nih live report, kapan lagi kita bisa interview yang viral-viral, jarang kan dibahas, bisa interview yang viral um, ya, yeah, so hopefully besok beneran terjadi untuk interview tersebut, and by the way congratulations kepada tim 3X3 Putri uh, yang berhasil menang perunggu kemarin ini, uh, walaupun mereka berharap kan bisa masuk ke finals, tapi kurang beruntung kemarin ini, uh, tapi gue bilang dulu terima kasih untuk effort dan juga perjuangannya, uh, tari Kim, Lady, dan juga Dita kemarin memang sayangnya tuh mereka kena comeback Aja dari Vietnam Di semifinal kita comeback ke main ini Tapi ya Vietnam untungnya akhirnya jadi juara juga ya uh, Keren banget sih Truong twins ini jago sih Apalagi si uh, nomor 14 ya Kaylin nih kalau namanya itu beda kelas sih West Coast Conference Player of the Year Di Gonzaga uh, Man, she was like Oh, gila banyak banget sih move-nya. Yang gue ngeliat kemarin pasti dia muter-muter fade away gitu. Gue langsung oh bro gila ini sih orang si jago banget si asli. Semoga nanti pas di Kamboja gue bisa interview dia. Uh, tapi. Gue salut sih sama tim Vietnam ini sih. I think development. Dan juga sebenarnya dua pemain lainnya juga jago sih. Yang nomor 8 tuh juga not bad sebenernya. Uh, mereka juga tapi menang hustle sih. Karena Indonesia yang gue bilang, mereka kalahnya itu perbedaannya di hustle sih. Si Vietnam ini semua bola di rebound, dikejar guys. <laughs> semua bola rebound kemana? Tapi itu adalah mentality pemain di Amerika ya. Pemain di Amerika itu emang kalau lagi latihan dulu, apalagi dari high school ya. Dari high school itu latihan pertama yang harus dilakukan adalah hustle untuk rebound sih. Jadi itu yang gue bisa lihat. Kenapa sih, strong Twins sini kemarin benar kejar bola itu pun larinya Dan itu juga nular ke teman-teman sih menurut gue So well deserves though, untuk mereka bisa memenangkan emas That was a big moment menurut gue untuk basket Vietnam But five on five Putri gue yakin sih bisa final sih. harus bisa sih nanti ini um, Ya hari ini seperti gue bilang ada yang mengkhawatirkan lagi itu 5-on-5 Mumpung kita lagi ngomongin 5-on-5 juga Tadi uh, wartawan senior dari spin.ph itu Kuya Kuya Ruben Terado, dia itu share tentang video uh, lapangannya itu buat tani bukan kayu, guys. It's not hardwood. Jadi, itu dia kayak pake karpet gitu, bawahnya ubinnya kayak di... gua nggak tahu sih bawahnya apa, jujurnya. Tapi itu kayak dilapisin aja kayak wallpaper gitu. Kata orang-orang anak-anak Discord, itu kayak wallpaper terus. Terus nempelnya juga nggak rapi kayak... Waduh, ada yang kayak masih gelembung-gelembung gitu tadi itu ya, tapi... Men ini serem banget sih karena lapannya boleh bilang takutnya nggak rata lah itu gua nggak tahu bolanya bisa mantul atau enggak nanti ini gua tuh ngerasa ya ini lagi mau tanding Sea games, apa kita mau pick up game di STC sekarang ini itu kayak lapangannya mungkin mirip-mirip di STC sih menurut gue um, ya yeah, but, tadi gua udah ngobrol juga sempet sama Jeremy sebentar tentang lapangan katanya semua tim udah komplain, semua negara udah komplain tentang lapangan tersebut, tapi katanya memang sudah tidak bisa apa apain lagi lapangannya uh, sekarang ini kita cuma bisa doain aja. kita juga bisa doain, pemain-pemain uh, itu gak ada yang cedera, lalu uh, gamenya masih bisa high intensity, masih bisa high level sih itu adalah harapan kita semua. Um, mungkin nih, mungkin uang untuk venue nya si kamboja ini udah habis kali untuk naturalisasi pemain-pemain asing kali ya karena naturalisasi nggak hanya di basket aja kayak bulu tangkis lari ya gue nggak tahu arti apa lagi tapi sekarang gak akan bahas tentang pemain naturalisasi kamboja yang akan ada di basket nantinya thank you dong untuk Kelly Kelly Ariski for the data dan kirimin gue data-datanya kemarin walaupun gue nggak akan secara detail karena Kelly memberi ngasih detail banget dari video highlights sih dari statistiknya kita aja gonna go through Aja, untuk memperkenalkan pemain-pemain ini kepada kalian semua, jadi nanti pas kalian nonton Five on kan, kalian udah tahu "Oh, ini pemainnya, kemarin diomongin sama Rocky ya?" Gitu, jadi pertama. Brandon Peterson, ini tingginya sekitar 203 cm uh, oh, sebelum gue lupa, jadi ada 5 pemain Amerika dan satu pemain Latino tapi pemain latino pun juga lahirnya di California sih, jadi ya 6 lah ada, kamu ada 6 pemain naturalisasi untuk 5 on 5, uh, now let's start with Brandon Peterson, like I said, 203 cm uh, tingginya, dia terakhir mainin di Jordan, uh, ini kayaknya, kok gak salah ya pelatihnya itu uh, itu juga pelatih tim di Jordan, jadi itu kenapa dibawa beberapa pemain dari klub nya dia dan itu halal di liga nomor satunya Jordan juga jadi this is a legit legit player dan yang kedua ini jago nih kayak, si Said Prijet Tingginya 196 cm. Ini masih muda juga pemainnya. kayak lagi in his prime. Uh, dia menghalang main di liga utamanya Yunani, Tahu gue. Dan berikutnya, dari Dorsey ini mungkin adalah pemain yang paling senior. Mungkin di antara semuanya juga. Uh, dia... Eh, sorry. Bener gak ya, dia? Dia kayak mungkin... Uh, dia ini main sempat poinnya banyak lah pokoknya di liga Jordan-nya juga. Uh, terakhir, menghalang dia main di... gua gak salah gak ya? Semoga gak salah. Dia. Uh, main di liga Polandia juga. Terakhir, dia tingginya 188 cm. And... Ada pemain yang baru lulus kuliah. Ini ada namanya Davis Henderson. Dia tinggi 205 cm. Dia mainnya di Corbin University. Ini kok nggak salah divisi 2. Dan ada lagi yang namanya Dwayne T. Morgan. Ini mantan UNLV, Running Rebels. Jadi, ini pemain divisi 1 NCAA. Tingginya 202 cm. Dia terakhir itu mainnya di Mexico. I think this, is, this guy might be pretty good too. Uh, dan dia bawa temennya, guys. <laughs> Dari Liga Meksiko itu dia bawa temennya juga. Untuk di uh, naturalisasi sama tim Kamboja, yaitu namanya Oscar Lopez Jr. dia tinggi 190 sentimeter dia sempat main di The Paul main The Paul ini adalah teman gue punya kampus dulu yaitu Bobby Simmons. Uh, Quinton Richardson kau juga The Paul uh, Moses Morgan mungkin Moses Morgan kenal dia nih Moses Morgan juga The Paul juga tapi dia sempat transfer ke Central Michigan dia tinggi 190 sentimeter dia juga kayak uh, main di Meksiko doang sih terakhir itu sih jadi um, ya itu kira-kira adalah Sedikit gambaran aja, Untuk timnya Kamboja nanti, Five on Five. Tapi kita nggak boleh masih ada Joseph. Hup, eh, namanya itu bukan ya? He dropped 42 points on us. Desi Games 2019, jadi... Uh, Gue nggak sabar sih untuk melihat Filipina lawan Kamboja ini. Gue pengen tau ntar gambarannya ini ke First on Five, gimana gitu. Um, Ya, yeah, man. Gila banget sih. Itu bisa seru sih. Karena kalau Filipina kalah, itu akan rame banget. Karena gue yakin pemain 5 pemain Amerikanya itu mungkin akan main 35 menit ke atas semua sih. Mungkin nggak akan diganti-ganti. Tapi, bro, 6 pemain naturalisasi is just too much menurut gue. Kayaknya pride-nya udah nggak ada lagi, main untuk main SEA Games, man. Karena kasihan juga sih pemain lokalnya Kamboja. kan Mereka udah nungguin ya. Gila, kapan lagi bisa main di uh, hometown-nya mereka, main di negaranya mereka. Tapi, akhirnya cuma berapa? Cuma enam. 5 atau enam pemain doang, mungkin lima doang sih yang dibawa untuk SEA Games kali ini. Jadi, saya mah menurut gua tuh, sedih banget sih Kalau lu jadi pemainnya Kamboja. Jadi, um, kemarin juga tri ekstrim menurut gua, agak ekstrim, agak ekstrim kok tiga, ada tiga dari empat pemain Amerikanya main. Di sana menurut gua tuh sangat ekstrim, jadi ke depannya mungkin ini harus ada batasan sih di SEA Games. sih gak boleh sih bebas aja. Yang penting punya paspor tuh gak bisa sih, karena it's gonna get out of control menurut gua sih. It's gonna get out of hands in the future. Nantinya bisa aja. Filipin bawa kayak tujuh pemain naturalisasi gitu lo mau ngomong apa lo? Filipin duitnya banyak, anjir kok dia bawa Jordan Clarkson, dia bawa pemain-pemain NBA tiba-tiba dia semua ituin semua naturalisasi mampus kita semua gitu. Jadi depannya kedepannya uh, mungkin kalau untuk 3x3 satu oke, okay. mungkin kalau untuk five on five menurut gua mungkin dua lah. Atin dua kayak sekarang ini misal tim Indonesia kita Leicester sama Anthony Binatin dua tuh udah maksimum banget sih, jangan sampai lebih sih karena kalau nggak udah nggak ada pretty sama sekali sih, gue gak tau sih kalian setuju atau enggak, kalian bisa tulisnya di comment section di bawah, gue juga penasaran sih tentang pendapatnya kalian, tapi once again uh, gue harapkan Five on Five nanti akan tetap seru dan gak akan ada incenderasi, amin um, ya, kita akan ngomongin tentang Brownie James sedikit, Brownie James akhirnya committed ke University of Southern California untuk main college basketball happy banget sih gue pas dia milih USC karena ini adalah kampus idaman gue tapi karena nilai gue nggak bagus dulu uh, SAT gue ancur jadinya sih tidak bisa masuk ke sini hanya cici gue aja yang diterima di sana cici gue sih gila sih mantep sih dia sampai master juga di USC um, USC bakal asik sih timnya karena ada Isaiah Collier juga dia sempat main bareng oleh di tim USA mainnya sama Brownie juga uh, he is the number one high school player though, in the US uh, terus ada Boogie Alice yang balik for his senior year jadi backward-nya USA it's gonna be really lit sih nanti ini uh, Brownie tapi emang menurut gue di senior year year-nya dia improve banget sih uh, dia semakin atletis juga his shot is so much better juga uh, range-nya dia juga semakin jauh um, sebenarnya Gue bilang tadi, dia sempat main di hoop Summit bersama tim USA. Uh, kepilih juga McDonald's All-American. Jadi, LeBron is very proud, man. Gila, lo kok liat dia, LeBron ngebahas bro ini berkali-kali, main Setelah game itu, di press conference, setelah game. He is really proud. So... Man, udah semakin dekat nih, semakin dekat kita melihat LeBron main bareng Brownie di NBA. And I think it will happen. Uh, walaupun gue gak tau sih, Brownie apakah bisa one and done atau enggak sih. Kayaknya akan agak susah sih kalau dia gak dapat menit di USC. Um, very interesting sih untuk ngikutin dia nanti di USC. Um, I think kalau menurut gue, prediksi gue kayak Brownie butuh 2 tahun sih. I think he will need two season to be uh, in the USC sebelum masuk draft NBA. Bye. I might be wrong Gue will see nanti Bah, karena kita akan pindah ke NBA Dari game yang gue gak sempet nonton terlebih dahulu guys Jimmy Butler comeback Auto menang langsung Miami Heat uh, Miami Heat unggul 2-1 dari New York Knicks sekarang ini Setelah menang 105-86 kemarin ini Bener kan? habis game 2 Senyum-senyum si Jimmy Butler he knows he's gonna kill The Knicks Dia main 28 points uh, Jimmy just really Showing his class Right now In the NBA playoff uh, Mau dijaga apapun men RJ Barrett IQ Josh Hart Mau di double team Semuanya Enggak ngaruh guys <laughs> Dia tetap bisa score uh, Josh Hart aja Gaya udah sampai Nempel kayak gini Ini nembaknya Masih masuk guys Ini kita juga Cuma bisa geleng-geleng uh, Sebenernya ada satu lagi Yang dia tough shot banget di depannya IQ Tapi gue gak bisa nemu uh, highlightnya nya di Instagram But man Jimmy man He was getting buckets For real uh, Max Truss uh, Continues uh, His game juga To shoot well Di series ini Dia main 19 point Bam ada bio double double 17 point And 12 rebounds Bam main juga defense nya Elite banget menurut gue uh, Bikin Julius Randle Jadi rujak main ini menurut gue Jujur very stinks, man. He very stinks in the playoff right now. Uh, mix butuh banget sih. Butuh sesuatu dari Julius Randle sih. Dia ngelain 4 dari 15 field goal-nya 0 dari 5 3 point-nya dua uh, dari lima free throw-nya. dan selesai dengan sepuluh poin dan empat turnovers. And Jordan Brunson aman dua-dua lagi cedera sih. Jordan Brunson, Julius Randle kita tahu they are dealing with a sore ankle right now. Uh, Jordan Brunson juga kelihatan sedikit beda di offense nya Knicks, Defense-nya apalagi defense gak mau ma dilewati sama Jimmy Butler apalagi. Uh, tapi he still put up 20 points and 8 assists. But untuk Knicks bisa menang lawan Miami Heat, I think Jordan Brunson need to score at least 30 points poin sih di, di series ini sih. Tapi Feeling gue juga besok kayaknya menang hit sih. Game 4 besok ini. Karena Jimmy just vibing, man. Tapi he's having so much fun. Dia yang main sampai greedy. Walaupun greedinya agak kocak. But, hey. He's having a good time right now. And itu gak bagus untuk New York. Next. Oke. Okay. Landry Schmidt jadi unlikely hero right now uh, hari ini I'm sorry today untuk Phoenix Suns tadi jadi seru banget gue sih jadi seru banget series ini sekarang jadi tight 2-2 banget ya ada Chris Paul there was no Chris Paul tapi Phoenix Suns menang 129-124 uh, makin seru juga tadi karena Nikola Jokic ya, sempat push off ownership Phoenix Suns um, tadi Nikola Jokic kena technical foul kok gue sih melihat Jokic nggak salah kok gue karena kan dia pengen Get the ball, pengen mulai offense si Denver Nuggets, tapi boleh dipegang sama penonton dan juga mau ownernya si Phoenix Suns kan kan nggak boleh harusnya kayak gitu. Jadi gue agak nggak setuju dengan technical foul diberikan sama Nikola Jokic. Tapi kita lihat sih apakah NBA akan memberikan suspension or any fine untuk Nikola Jokic? That will be very interesting to see nanti ini. Tapi Jokic hari ini sakit hati banget pastinya karena dia udah mati matian, udah menggendong... udah hard carry 53 poin dan 11 assist dan tetap kalah. Uh, tadi juga kerekam kamera di mana dia marah-marah sama temennya pas lagi time out, dia bilang it's only two of them it's only two of them, tapi Yoki lupa kalau masih ada Landry Shemette hari ini Landry Shemette tiba-tiba berubah jadi Ray Allen dari kuarter keempat Shemette kayak udah hampir gak bisa amiss ditembakannya, gue cuma inget tadi deh satu miss doang 3 poinnya di kuarter keempat dia nyetak uh, 14 dari 19 poinnya tadi di kuarter keempat mengagalkan efforts comeback dari Denver Nuggets, uh, 19 poin ini nih 19 poin yang dicatat Kamal Andrew ini Inilah poin terbanyak Dari pemain Sans Di series ini Selain KD dan juga D-Bull <laughs> Emang gak ada yang bisa nyatakan kalau di atas 15 poin Susah banget Tapi Uh, memang di series ini kayaknya is all about bench siapa yang bisa nyetak poin lebih banyak sih. Uh, yang bench poinnya lebih banyak itu biasanya menang di game ini di game series ini. Uh, ya yeah, bench Suns hari ini outscored bench Nuggets empat puluh sebelas. Ini malah bench Nuggets jadi busuk. Malah kita awal-awal bilang wah Nuggets ini deep banget nih deep banget susah dikalahin ternyata. Kayaknya ketemu nih, udah ketemu kayaknya Resepinya nih, resepnya untuk ngalahin Nuggets Sang uh, sekarang ini juga banyak mainin Joclon Dale, banyak mainin Tyler Ross Mainin TJ Ward, I think Ini kuncinya sih untuk mereka bisa menang Tapi di book, man This guy, bro, is different, man He is still on fire Lawan defense-nya Ini masih efisien loh Gila, back-to-back -back game, nembaknya Gak ngerti go feel goal-nya 14 dari 18 hari ini You know how hard it is untuk menembak sebagus itu di akhirnya, people of Gila sih, Deepak is doing it very consistently Walaupun tadi di quarter keempat, kalau halnya dia gak poin sama sekali, nol poin Tapi di quarter tiga sih gila sih, belas poin, enam dari 6 tadi dia Di quarter ketiga itu bener seru banget ngeliatin dia sama balas-balasan nge ngepoin main legendary sih. Itu bener lu lo harus bisa appreciate sih performance-nya. book dan juga Yoki hari ini. Uh, D-Book hari ini selesai dengan 36 poin, 6 rebound, dan juga 12 assist. KD juga gak kalah, main KD juga nyumbang. bisa main angkanya sama dia juga 36 poin. Plus 11 rebound, dan juga 6 assist hari ini. Um, KD... Uh, sekali tadi udah di tangannya apa mukanya ditutupin dua tangan sama Jeff Green tadi sampai masih masuk lo. Nonton dia sama Dibook ini di dua game terakhir sih cantik banget sih. Just like Poetry, main po po po Poetry atau Putriya? Poetry, Poetry. nggak bisa ngesek, salah dong. Ngomongnya salah mulu tapi um, enak banget lah pokoknya nontonnya dua ini bener jago banget dan bener carry si Sun, sih San sih. Eh, pertanyaannya adalah apakah San ini lebih bagus? Kalau nggak ada si Fitri. <laughs> And of course, uh, play last Aten. Uh, tapi kira-kira dong, -kira, untuk Aten terakhir, dia hustle banget, men. Pas si Jokic lepas, dribble dia, langsung lompat, men. Untuk bisa dapetin jump ball. Habis itu pas jump ball, dia tahan shoulder-nya si Jokic, yang Gila banget itu Tapi, uh, fans yang tadi, pasti kesel banget sama, si MPJ. Uh, he kind of killed the momentum, tadi menurut gue, pas lagi dia pull up 3-point shot. Di saat-saat yang krusial, that was really bad Walaupun gue tau, dia abis nge ya, kalau halnya, dia langsung lari ke depan three point tuh air ball guys air ball uh, yeah that was a really bad decision by Michael Porter Jr. tapi next game they will need something see from Aaron Gordon and MPJ offensively they need uh, sinaris butuh banget untuk dua poin itu bisa step up dan juga bantu Jamal and Jokic in the scoring department kok enggak bubar sih, tapi seperti kalian tahu Nuggets itu jago banget kalau lagi di home team eh, home game sih mereka emang kalau lagi away agak sayur sih kalau salah away itu mereka salah satu yang paling jelek ya di bawah sih, kalau gak salah tapi hey, eh kalau paling jelek sih sorry, bukan paling jelek tapi kayak 500 dia kalau salah below 500 si uh, Denver itu kalau lagi on the road But what we'll see though game 5 is gonna be really really crucial Dan kayaknya akan seru untuk ditonton Hari ini kita pindah ke James Harden Kayaknya memang harus nyetak 40 poin Kalau memang Philly pengen menang dari Boston Celtics Om walk hari ini gila man Light up uh, Man he light up No he lit up He light up oh, Belajar bahasa Inggris juga sekali He lit up The Boston Celtics man hari ini 42 poin Uh, dia menang 116, 115 In an overtime thriller Untuk bisa menyamakan series ini jadi 2-2 Ini game, gak sehat sih buat jantung Jujur aja sih, karena Fans yang pilih tadi pasti langsung sujud syukur tuh Pas ngelihat tembakan 3 poinnya Mark Smart, bener, bener telat sepersekian Detik doang sih, um, Man, ya yeah, tadi hari ini menurut gue Philly belum survive sih karena kalau mereka down 3-1, most likely di game kelima nanti pasti series ini akan over sih. Uh, sebelum game ada sesuatu fun fact yang menarik, katanya Dr. Rivers itu sempet ngeteks si James Harden, katanya dia nggak pernah ngeteks James Harden sama sekali. Dia bilang, uh, ya yeah, dikasih lagu gereja guys, dikasih gospel song katanya si uh, James Harden, bye. I guess like James Harden said, maybe there's some good juju in that karena it work, it work. Harden ini nembaknya langsung 16 dari 23, 8 rebounds, 9 assists, 4 steals, and one turnover. Man, dia nyelamatin Sixers sih dua kali di game ini. Yang pertama ada floaternya untuk bisa menyelamatkan mereka untuk masuk overtime dan terakhir of course the game winning three point shot from the corner. Um, udah dua kali di series ini James Harden hit the game winning three point shot, tapi menurut gue Just a bad decision sih di sequence terakhir itu dari Jalen Brown Ini juga aneh juga karena yang jaga M-bit singkat gue tuh adalah Jason Tatum Dan pas si M-bit back down si Jason Tatum, tiba-tiba si Jalen Brown mau bantu Dan dia meninggalkan orang yang paling bahaya Yang paling bahaya untuk nembak 3 poin, dia tinggalin Gue gak tahu sih si Jalen Brown mikir apa di momen itu um, Ya yeah. Kredit tuh untuk jual Embiid yang memberikan passing walaupun passingnya agak ke kiri dikit tapi untungnya ditangkap masih James Harden. Dan akhirnya eh, ditembak 3 point masuk untuk bisa menang. And that was the right play though. That was the right play to make dari si uh, Joel Embiid. Harden ini kayak butuh little baby. Kayaknya. Dia kok ada little baby semangat kayak main ini. Dan juga ada John Howe yang merupakan uh, victim su survivor. Shooting survivor juga di uh, Michigan State kayak ini. It was nice though untuk lihat Harden juga kasih sepatunya ke dia after the game. So I think. John Howe Juga mungkin adalah lucky Charmer juga untuk James Harden. That was awesome man, really awesome game menurut gue. Embiid uh, hari ini juga sudah 34 poin, 13 rebound. Uh, fansnya Boston pasti marah-marah juga sih sama Joe Mazula sih karena Joe tadi decided not to take a timeout di sisa 19 detik terakhir itu setelah game pun dia juga nggak mau jelasin apa alasannya dia nggak call timeout. Uh, tapi menurut gue kalau dia call timeout, I think offense Celtics bisa lebih organized and I don't think mereka akan Pelat sih. Jadi a bad mistake once again dari Joe Mazzulla, rookie coach yang main di NBA semi semifinal round. So itu dari Celtics dan juga Philly. Hari kita pindah ke odd game. Anthony Davis strikes again, guys. Dimana kalau game ganjil ini yang muncul adalah World Chamberlain. Um, ya, yeah, gue tuh ini uh, Lakers menang 127-97 dan sekarang ini Lakers unggul 2-1 masih sesuai prediksi saya, guys. Jadi gue tiga game. Tiga game gue nebak ya di seri sini bener semua nih. So, udah dua game blowout, man. Gila sih. Gue berharap besok game empat. Ini bisa misalnya gamenya ketat dan tipis-tipis. Dan mungkin ditentukan oleh tembakan terakhir. That will be fun, dong. Itu ada yang kita harapkan. Dan besok kalau gue sempat, kalau gue bangun, gue akan live chat, guys. mungkin di game keempat. Jadi, ditungguin ya, Nyalakan dulu notifikasi kalian, guys. Biar kalian nggak ketinggalan kalau besok gue live chat. But, ini was game of runs untuk Lakers. Uh, dimana mereka sempat down terlebih dahulu di quarter satu dari Warriors. Tapi... Uh, di kuarter kedua gila menday made a huge run, kau halat 22 point turnaround, uh, mereka sempat 38 runnya. Abis si AD made a layup to beat the halftime buzzer. Um, yeah, di kuarter kedua itu menurut gue slide AD yang berkontribusi dan juga Lebron. Uh, menurut gue si Lonnie Walker sih, Lonnie Walker just stay ready bro. Gua nggak tahu si terakhir dia kapan main nih. Eh. Tapi yang pasti kembali ini dia made a huge impact offensively. Dan juga yang pasti pentingnya adalah defensively. Gila sih dia sempat nge-steal Walaupun Jordan Poole dan juga Dante Dan defense itu menurut gue ke carry The whole game Sisa game itu ke carry terus Karena defensenya Lakers Was amazing yesterday Ya Lakers juga nahan si Warriors Hanya 20 poin aja Main di quarter ketiga No third quarter magic Untuk Warriors kemarin ini Dan setelah itu Di quarter keempat Ya setelah 2 menitan lah 3 menitan Biasalah guys Jadi pick up game LA Fitness kemarin ini Tapi Jordan Poole masih main loh Jordan Poole dimainin And he still suck yo, he still sucks malam ini udah mah ya itu anak-anak LA Fitness itu uh, ya, apakah saatnya Warriors memikirkan ngebench di si Jordan Oh uh, itu bisa aja dipikirin si Steve Kersey, tapi AD kemarin kembali jadi the best player on the court dengan 25 poin 13 ribu 4 blocks dan juga 3 steals uh, gak mau tuh Gak mau tuh dia denger lagi tuh. kalau dia di lockdown sama Draymond Green. <laughs> Draymond kuarter tiga pertengahan aja. Seinget gue main udah foul trouble. Udah lima foul. Uh, Eddie was absorbing though. Di context and everything. Dia main dapet 12 free throw. Masuk 11 free throw-nya. Pokoknya uh, mainin Warriors tuh kayak takut attack the panic. Kecuali main Wiggins lah. Wiggins dapet satu sih. Depan mukanya si Eddie main poster slam. Tapi... Selain itu, pemainnya Warriors, pemain gue takut untuk bisa masuk ke dalam pain area, dan mereka lebih settle untuk tembak three point. Eh, uh, biasa You live by the three, and you die by the three, dan kemarin Warriors itu die by the three. Dia tiga belas dari empat puluh empat, bikin hidupnya Lakers gampang sih. Pokoknya, kalau Warriors bawa nembak three point, nih, Lakers hidupnya mudah banget pasti akan menang game tersebut. Uh, Ya, yeah, man, ancur si Steph sama si Klay uh, Thompson kemarin ini. Uh, Steph tuh kemarin berapa? Konkulanya tu dia dua puluh tiga poin, sembilan dari dua puluh satu field goalnya. Sedangkan Klay lima uh, belas poin, lima dari empat belas tembakannya. Uh, so that was tough though. That was really tough. Um, yeah. Kemarin D-Low juga berkontribusi besar menurut gue. Apalagi di awal game. Dia sempat mencetak 13 poin beruntun. Uh, di low itu selesai dengan... Uh, mana nih catatan gue, di low selesai dengan 21 poin, Lebron juga kayak nyimpen tenaga dulu di kuarter 1 uh, gila main gak ada time sama sekali tuh, jarang-jarang gue ngeliat Lebron gak ada time sama sekali, tapi uh, dia tetap selesai dengan 21 poin 8 rebound, 8 assist, hasilnya pun juga keren banget, uh, he played his heart out, menurut gue, main kita lihat tau dia gagalin, easy bucket untuk si Wiggins, dan dia harus sampai lompat ke stands penonton wah wow, gila, respect banget sih untuk Lebron melakukan hal itu tapi di kuarter ke 3 akhir lo bisa lihat Lebron kecapean guys, Lebron pencapaian, gila, pengen nyari nafas sama nyari snack. inget gue kemarin ini, but amazing game though from the Lakers and of course adjustment dari Darwinham Ham, uh, dia naruh Vando untuk menjaga Draymond Green which is really crucial dan juga naruh Austin Rivers untuk menjaga Steph. Ini membuat kalau Steph sama Draymond pick and roll itu mereka bisa switch, bisa switch dan mereka nggak usah bikin si AD ada in that action. Nah, AD main jaganya Michael Green. Jadi kalau lu mau masukin AD in depth Pick and roll action Nah Lars pick and rollnya sama J. Michael Green Nah J. Michael Green ini He is not a good roller Jadi itu adalah strategi yang bagus banget Dari si Darvin Ham kemarin ini Jadi gue kadang penasaran nih Adjustment dari Steve Kerr nanti ini apa Kalau gue sih suruh Steph aja lah Suruh Steph lah Let him cook Let him cook, man. Just ISO aja simulis gue besok ini. Dan mungkin ya, Clay harus bagus juga sih, nembaknya gak boleh sejelek main ini. But, gue expect besok mungkin J. Michael Green akan dimasukin ke bench. Artinya akan ada sedikit pergantian starting lineup besok ini nervous time doh nervous time besok ini untuk dub nation we'll see though hopefully besok akan dua-dua sih skornya dan itu adalah prediksi gue sih prediksi gue besok ada dua game gue akan pilih warriors plus tiga setengah harusnya sih game empat sama lima warriors dulu yang menang ya semoga aja bener sih semoga gue gak kalah masih korgi nih korgi besok bilang lakers yang menang sih But we'll see and good luck everybody uh, Player of the day, James Harden, man. Om brewok, akhirnya banyak lagi poinnya. 42 poin, 8 rebounds, 9 assist, Ditambah dia kasih sepatunya juga ke John How, Itu membuat dia, makanya kenapa he is the player of the day. Oh my God, 30 menit. Thank you guys so much for watching. I appreciate everybody. Semoga pada nontonnya secara full. Nggak di skip-skip. Dan ya, yeah, pokoknya nontonnya sampai habis. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa, lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.